Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad 81. Di video kali ini saya berada di kebun mentimun. Nah, udah lama sekali saya nggak kesini ya. Ini mencoba lagi mereview bagaimana keadaan mentimun. Uh, dulu saya pernah menanam timun tapi tidak serapi ini gitu, tidak buahnya itu bertahan lama. ini makro baby sepuluh untuk buah sendiri sih tidak panjang ya tapi awet gitu berbuah terus itulah keunggulan dari makro baby sepuluh. nanti saya akan mencobalah kalau ada modal lagi. Untuk saat ini kita apa ya belajar dulu dari makhluk. Semua kan harus dipelajari. Jadi varietas e, kan varietas itu banyak. Jadi beda karakter. Untuk saya untuk yang saya lihat ini kayaknya bagus prospek. Insya Allah nanti kita coba. ah saya mau mencoba nih hmm hmm, hmm. teksturnya banyak buahnya manis juga boleh ya untuk makro baby 10 ini tidak panjang hanya satu jengkal satu jengkal hmm. enak kok manis rasanya renyah terus ada harus manisnya gitu loh kayak yang upload Buat referensi, buat kita semua, rekomendasi kalau mau nanam mentimun Boleh dicoba ini, makhluk baby 10 F1 Dan ini saya langsung membuktikan Pengen membuktikan rasanya bagaimana Ternyata dari ujung pangkal ini tidak, tidak pahit Karena ada juga yang mentimun itu, nah ujung ini itu pahit, tapi ini alhamdulillah boleh kita adu. Selamat mencoba nanti ya. Oke, mari kita ikuti review hari ini. Hmm. Buahnya enggak panjang, tuh lah Ya. Yeah. Bunganya sedang. Untuk Gilan kayaknya enggak ada. Namanya juga baby. Tuh masih bertahan. Ini untuk perlakuan perawatan, masih perpaduan menggunakan SAS, produk SAS Indonesia, dan biasalah pakai grower semi jadi tidak murni produk herbal atau produk organik hmm. nah, segini kan enggak hmm. oh oh hmm. Masih bertahan hijau, menggunakan produk. Susah, Indonesia itu mantap, masih berbunga terus. rimbun sekali. Lihat satu batang aja tuh rimbunnya luar biasa. Coba kalau dua batang bawahnya, kalau kita nanam dua biji terus tumbuh semua, terus koyo opo kayaknya udah umpel-umpelan ini udah oh. udah ini tuh lihat satu batang aja merimbunkan semuanya dia yeah. yeah. nggak bisa kebayangkan enggak nggak bisa dibayang pun lihat satu hi, satu batang aja rindunya luar biasa saya baru percaya nih. memang luar biasa buahnya awet dulu <tuh>, saya pernah nanam, cuma tidak saya, saya bukaini lah mantap bos jangan dilus-lus ya timun Pun Saya berada di lokasi desa Beringin Kencana, kecamatan Candi Lampung Selatan. Obat sendiri untuk hama ulatnya, gunakan sistem <tuh> Karena al sistem kan tidak langsung. Misalkan yang menanam mati, yang tidak menanam nanti dia menghisap daun yang mudah terkontaminasi oleh racun, nanti dia mati. Nah ini masih tersisa sisa cinta itu cintanya bulat kepada ini dia akan menempel dan menempel opo oh, oh, oh, oh. ada yang kosong seperti wajah saya oh ayat ya. buahnya juga tidak nampak tapi di dalamnya itu wow luar biasa salah direkomendasi buat para petani hortikultura sampai sempoyongan tuh. lihat sempoyongan tidak anu tidak kuat menahan beban hidup tawon atau dihisap sama tawon bisa tawon tawon tawon kecil barangnya kuning <tuh> kalau antisipasi sih ada untuk antisipasi saya lupa namanya apa sih siapkan perangkat nanti si tawon jantan itu masuk ke perangkap tersebut langsung bisa kita Eskusi. Jangan bosan-bosannya lihat saya di YouTube ya. Jangan lupa tinggalkan jejak notifikasi. Yang belum subscribe, yuk monggo tak tunggu subscribe nya nanti tak subscribe balik. Jangan lupa like, comment, and share ya Bagi yang belum menemukan channel, channel saya Ya dicari, jangan diam aja Nanti tak uber-uber kamu Channel yang inspiratif ini loh. Bagi yang mau bertanya silahkan uh, Bertanya di kolom komentar soal timun ini bicara nih perawatannya monggo silahkan komen yang enggak mau komen enggak apa, apa saya hanya memberi informasi tidak memberi janji dukungan dukungan kalian tuh sangat membantu Jadi kita sama-sama saling mendukung sama-sama saling berbagi, jangan berbagi penderitaan ya. Inilah berbagi kebahagiaan, tip-tip dalam berkebun. Ini saya, seperti apa ya? Timun ini tingginya kayak saya ya tinggian saya apa timunnya ini udah petikan ada buah uh, 15 kali pokoknya udah banyak ini buahnya ini masih aja menggandul-gandul gandul-gandul lulus-lulus ya kalau timonnya dimakan cuci kenada nah, Inseknya teksturnya kecil Untuknya kecil tekstur warnanya itu semua semua putih put apa itu namanya kan ada, ada beberapa jenis timun yang warnanya tuh hijau. Dulu saya upload, udah tinggi itu sebelah sana, cuman nanti aja dah. Atau giliran masuk, masih diambil tadi video dari.